FIFA Club World Cup atau Piala Dunia Antar Klub edisi ke-18 mulai bergulir di Uni Emirat Arab pada Kamis 3 Februari 2022 dan akan berlangsung hingga 12 Februari nanti. Ajang ini menjadi turnamen tahunan yang mempertemukan beberapa klub yang menjuari kompetisi kontinental seperti Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin, Amerika, dan Oceania. Dari beberapa kompetisi di benua tersebut, para juara secara otomatis lolos dan berkesempatan tampil di ajang Piala Dunia antar klub. Dari 18 edisi yang dimainkan sejak tahun 2000, Real Madrid masih menjadi klub yang paling sering memenangkan gelar ini dengan raihan total 4 trofi. Setelah Madrid, ada Barcelona dengan 3 trofi dan disusul oleh Bayern Munchen dan Corinthians dengan dua trofi. Dan beberapa tim lain seperti Sao Paulo, Inter Milan, AC Milan, Liverpool, International, dan Manchester United memegang masing-masing satu trofi dan di edisi kali ini telah ada tujuh klub yang akan bertarung memperebutkan gelar sebagai juara dunia terklub, yaitu Al Ahli yang mewakili Mesir dan CAF Al Hilal sebagai wakil Arab Saudi yang mana menjadi pemenang Liga Champions AFC selanjutnya ada Al Jazeera dari Uni Emirat Arab sebagai pemenang Liga Pro UA lalu ada AS Pirae perwakilan Tahiti dan juga OFC dari Eropa sendiri ada Chelsea yang mewakili Inggris sekaligus sebagai pemenang Liga Champions Eropa. Lalu selanjutnya ada Monterrey dari Meksiko sebagai pemenang Liga Champions Cup. Dan terakhir ada Palmeiras klub Brazil sebagai pemenang Copa Libertadores. Chelsea tampil di Piala Dunia Antar Klub sebagai juara Liga Champions Eropa. The Blues pun mendapat hak istimewa dengan langsung berlaga pada babak semifinal. Mereka tak perlu bermain di babak awal. Seperti halnya Chelsea, Palmeiras juga sebagai juara Copa Libertadores atau Liga Champions di juga langsung lolos ke babak semifinal, status mereka adalah tim unggulan. Namun pada babak semifinal ini, Palmeiras dipastikan tidak akan berjumpa Chelsea. Salah satu yang cukup menarik adalah keikutsertaan AS Pirae. Klub dari Tahiti ini tampil sebagai pengganti Auckland City FC yang mundur karena Covid-19. Auckland City adalah juara Liga Champions kawasan Oceania, tapi klub asal-asal baru itu harus mundur karena kendala aturan Covid-19 negaranya. TVRI dikabarkan akan merayakan turnamen ini secara live dan eksklusif, dan ini dia jadwal lengkap turnamen PLD Dunia atas klub 2022.